Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi Jadi kalau Anda ingin makan enak Mungkin kalau pikiran kebanyakan orang Anak-anak muda yang milenial yang ingin makan enak Ya makan yang disukai Misalnya Sate atau bakso malang atau apa Kalau orang-orang jadi wali gak gitu cara berpikir, ini yang masih orisinin Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu, ya gampang Idam, Idam tuh lauk, kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Aljuk, kamu harus lapar banget Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu, wah luar biasa tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe, air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah aljuk, yaitu lapak. Nah, tapi kita ini enggak. Kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi. Profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Dan nah, itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masing sama makan itu kiai juga gitu, Kiai makan enak kalau yang disukai kalau enggak, enggak. itu bedanya apa Kiai sama orang awam, orang awam juga gitu makan lahap ya, kalau yang disukai nah ternyata perilaku kita ini yang pinter sama yang bodoh sama <laughs> kalau kamu ingin berkasta lebih baik itu cara makan enak idamuhu aljur laut terbaik adalah karena kita sangat Aku